Assalamualaikum sahabat desa Kembali lagi di channel Alana Sekolah nih, Channelnya Kelas Desa Kali ini kita akan membahas tentang Musyawarah Desa nah, Pada kali sahabat-sahabat desa Masih bertanya Apa itu Musyawarah Desa Kemudian Siapa penyelenggaranya ya Kemudian apa dasarnya nah Pada video kali ini Kita akan membahas ya Apa sih sebenarnya Musyawarah Desa Musyawarah desa atau Musdes atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa atau BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah desa berasaskan musyawarah mufakat, keadilan, Keterbukaan, transparan, akuntabel, eh, partisipatif, demokratis, dan kesetaraan. Selanjutnya, kebijakan pelaksanaan musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan desa, meliputi penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa pembentukan badan usaha milik desa, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa. Nah, musyawarah desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD, dipasilitasi oleh pemerintah desa. Desa e, melaksanakan musyawarah desa ini paling sedikit satu kali dalam satu tahun, yang biayanya dibebankan e, oleh APB desa. Nah, pembagian jenis musyawarah desa. Musyawarah desa terdiri dari dua jenis yaitu pertama, musyawarah desa yang terencana dan yang kedua adalah musyawarah desa insidental. Nah, apa itu musyawarah desa yang terencana, ya? Musyawarah desa terencana itu dipersiapkan dan dituangkan dalam RKPD pada tahun sebelumnya. Artinya sudah ada perencanaan musyawarah yang dimaksud. Nah perencana musawarah desa terencana itu meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya Kemudian musawarah desa yang terencana ini disusun dengan mempertimbangkan hal yang bersifat strategis yang harus dimusyawarahkan dalam satu tahun anggaran Kemudian yang kedua musyawarah desa insidental ya Jenis yang kedua merupakan musyawarah desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan kejadian yang luar biasa, ataukah yang mendesak. Nah, musyawarah desa insidental ya dipersiapkan sesuai dengan kondisi objektif mendasari diadakannya musyawarah desa. Artinya, musyawarah insidental ini adalah kegiatan yang mendesak sesuai dengan kebutuhan. Nah kemudian apa sih pembahasannya ya musyawarah desa insidental ini itu untuk membahas dan mendapatkan pembahasan kondisi tentang apa yang memang menjadi oh, insiden ataukah mendesak kemudian bagaimana pula penanganannya nah, itu harus dimusyarahkan di dalam musyawarah insidental namanya jenis yang insidental kemudian hasil pembahasan musyarah insidental itu dituangkan dalam berita acara maka outputnya adalah Musawarah desa itu adalah berita acara ya apa yang dibahas kemudian apa langkah-langkah penanganan kemudian ada berita acara. Nah, berita acara musyawarah desa insidental itu ditetapkan oleh kepala desa. Nah, siapa pelaku musyawarah desa? Pelaku musyawarah desa itu ya terdiri atas pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa. Nah, unsur masyarakat desa itu terdiri dari Tokoh adat, tokoh agama, ya, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati, dan perlindungan anak, ya, perwakilan kelompok masyarakat miskin. Nah, selain dari yang kita sebutkan ini, musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial dan budaya yang ada di desa. Artinya, selain dari yang kita sebutkan tadi, tokoh-tokoh yang banyak itu. Tapi masih ada lagi unsur-unsur masyarakat, ataukah perkumpulan-perkumpulan boleh dilibatkan di dalam musyawarah desa. Kemudian unsur masyarakat yang lain, ya, itu meliputi ada perwakilan kewilayahan, ataukah dusun ya, pemerhati kadar masyarakat, kelompok penyandang disabel lanjut usia, kelompok perwakilan kelompok seniman perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di desa yang bersangkutan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing desa nah, dalam hal diperlukan musyawarah desa dapat menghadirkan narasumber berasal dari pemerintah daerah provinsi atau kabupaten, atau investor akademisi praktisi dan atau organisasi masyarakat itu sesuai dengan kebutuhan lah. itu dapat dilakukan atau dihadirkan sebagai narasumber Itu. Oke sahabat desa terima kasih telah menyimak video ini e, Sampai selesai Kita masuk ke video selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe e, Dan share kepada sahabat-sahabat desa yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh